Halo, halo, warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh okay, saudara saudara saya, saya uh, bapak-bapak abang-abang kawan-kawan dan adik-adik saya yang saya cinta ini kabar gembira halo, halo, halo, halo, punya halo, uh, apa punya rencana ya siapa yang ingin dan berminat, gitu ya, mendapatkan gaji, upah, sembilan menit itu gajinya enam ratus ribu, paling sedikit tiga ratus ribu, ya, sembilan menit, ya saya nggak bohong, nggak nipu saya, <guluh> saya nggak bohong, nggak nipu gitu ya, sembilan menit gajinya paling sedikitnya dua ratus ribu. Siapa yang mau? Nah, saya akan buat grup eh, Telegram ya, karena Telegram hanya satu satunya Telegram yang nggak dikontrol oleh elit gitu ya. Jadi nanti saya buat Telegram yang berminat ya, yang nomornya teman-teman tidak ada pada saya, jadi kan nanti di grup Telegram tidak ada. Ya, saya nggak bisa mendapatkan telegram teman-teman yang belum nomornya. Ada sama saya, dan nomor saya belum ada. Mohon nanti e, masuk ke dalam grup Facebook, ya, agro group. Ya, saya buat. Saya butuh e, 200 ribu saja. Ya, sebenarnya saya butuh 500 ribu petani. Kabar gembira, 500 ribu petani. Petani kita berapa? Sekarang ditata uh, 75 juta yang dari umur eh uh, 19 tahun sampai umur 48 tahun itu 75 jutaan. Banyak kan 75 juta itu kan bukan sedikit gitu. Ya. Jadi ini kabar gembira. Saya ingin menolong petani. Lillahi taala. Saya sambar petir ini kalau saya noko. Lillahi ta'ala ya, saya bersumpah ini. Kalau saya no, saya sambar petir <tuh> ya? Paling sedikit 9 menit itu gajinya dua ribu ya. Saya butuh lima ribu petani, petani yang tua, petani yang muda, pokoknya yang punya Android ya, yang punya Android. Rencana saya nggak nggak bisa saya sampaikan, ya. Jadi saya ingin membangun petani ini supaya kita petani ini tidak dijadikan ladang oleh para elit Gitu ya. Kita manfaatkan mereka, ya. Mereka menggunakan senjata yang kita tergiur dengan senjata mereka, maka kita balikkan senjata itu untuk menyerang mereka. Ya. Saya lillahi taala, kalau saya noko saya sambar petir, ya, demi Allah gitu ya. Enggak main-main ini saya butuh 500 ribu petani yang cinta kepada tanah air Republik Indonesia, ya. Yang cinta kepada pertanian kita, cinta kepada anak cucu kita, generasi yang akan datang. Kenapa? Rasulullah saja bersabda, "Jikalau besok-besok kata Rasulullah, esok hari akan terjadi kiamat, maka harus kau tanam ini." Ya, harus engkau tanam ini hari walaupun besok terjadi kiamat engkau harus menanam satu biji kurma agar tumbuh untuk bekal makananmu. Besok udah kiamat padahal gitu ya. Tapi kita diperintahkan oleh Rasul ini hari untuk menanam satu batang kurma saja. Bahaya bukan? <tuh> Bahaya kan. Pesan Rasulullah ini dimanfaatkan oleh mereka bahwa kita pertanian kita akan dihancurkan. Kuncinya pangan Mas Bro. Hehehe. Ya, saudara-saudara, kuncinya makanan, ya, mereka-mereka itu, ya, kalau nggak ada petani bangkrut, dari mana mereka makan? Oke, ya, mungkin hanya itu saja. Yang tidak ada nomornya sama saya, atau nomor saya tidak ada pada teman-teman. Nanti masuk ke link Facebook agro group, nanti nomornya masukkan ke situ. Grup ini free part, saya buat, ya, nanti linknya. Saya berikan di dalam deskripsi, ya. Nanti di Facebook itu saya buat aturan yang sudah saya masukkan. Pokoknya saya butuh 500 ribu, paling sedikit 2, 300 ribu petani yang muda dari umur 20 tahun sampai 45 tahun, ya. Yang punya Android, jelas ya. Ya, saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.